Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah aadadama fi ilmi Allah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu bihalana futuhal arifin Wa tafaquhuna bihi din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah beri kita kenikmatan bisa duduk bersama to'at kepadanya Ya, duduk bersama to'at kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah bulan suci Ramadhan Nah, pada beberapa menit menjelang berbuka waktu Surakarta, saya ingin menjelaskan makna Ridho, arti daripada kata ar Ridho. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Ridho terjemahannya agak repot. Ridho bisa berarti puas, Ridho bisa berarti re, rela. Ridho artinya tidak pro, protes. Ridho artinya senang apapun keadaannya. Jadi ridha ini satu kata kalau diterjemahkan butuh banyak kalimat. Ya butuh banyak kalimat. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu taala anhu, "In bil maksum ista mun'aman. Fa in lam bih ista fi hazan." Atau sebagaimana qala radhiyallahu anhu. Kalau kamu ridha dengan apa yang Allah bagikan, maka kamu akan hidup dalam kenikmatan. Tapi kalau kamu enggak ridho dengan bagian yang Allah berikan untukmu, maka kamu akan hidup selalu dalam kesedihan. Jadi pertanyaan saya kira-kira antum semua, saya, pemirsa dimanapun, sahabatku dimanapun berada, pengen bahagia atau pengen susah? Pengen bahagia atau pengen susah? Oke. Okay. Yang bisa ngasih bahagia siapa? Allah Jadi kalau nggak suka sama bagian yang Allah kasih Berarti nggak suka sama siapa Nggak suka sama siapa Jadi sama Allah dikasih bagian Misalnya hari ini Allah ngasih Kamu bagian satu juta Kemudian kemarin Allah ngasih kamu bagian zero rupiah Yang ngasih siapa Allah Jadi kalau kemarin kamu nggak suka Dikasih zero rupiah Berarti kamu enggak suka sama siapa? Sama Allah Orang yang enggak suka sama Allah bisa senang enggak? Enggak mungkin bisa senang Nah Ridho itu kondisi apapun ya Apapun kondisinya Melihat Allah yang melakukannya Melihat Allah yang melakukannya Karena melihat Allah yang melakukannya Maka dia Ridho Kalau bahasanya orang yang lagi jatuh cinta Asal kamu yang melakukannya Aku ikhlas. Itu ikhlas dalam bahasa Indonesia bukan ikhlas dalam beramal soleh beda ya. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itulah yang artinya ri-ridho. Asal kamu yang melakukannya aku senang. Contoh, dicubit. Sakit nggak? Sakit. Tapi kalau yang nyubit, ya temanten baru dicubit sama, sama istrinya atau sama suaminya. Marah atau rido? Minta lagi. Lagi dong. Sakit tapi minta lagi. Rido. Kenapa? Karena melihat yang melakukan adalah dia yang dia cintai. Maka, kalau kita pengen bisa ridho, hidupnya enak, hidupnya senang, hidupnya nyaman, lihatlah di jagat raya ini tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Alfa ilhullah, enggak ada yang berbuat kecuali Allah, sehingga kalau ada yang enggak enak, lihat Allah yang melakukannya, jadinya kita bisa sabar. Dijanjikan sama Allah Taala kalau kamu sabar nanti kamu tak kasih sur surga. Lihat Allahnya aja udah senang apalagi ditambah surga. Ya Oh uh, dikasih bonus sama Allah. Dapat Allahnya udah luar biasa masih dikasih suguan-suguan gitu ya. Suguanya namanya sur surga. Nah kebanyakan kita ini gagal paham sehingga hidupnya susah. Dikasih sempit rezeki marah-marah. Padahal, kalau lihat, oh, Allah ngasih saya sempit rezeki, padahal saya udah bekerja, padahal saya udah berusaha, berusaha berarti Allah sayang sama saya. Allah mau ngapuskan dosa-dosa saya. Allah lagi menyiapkan sesuatu yang besar untuk saya, sehingga dia nggak pernah berubah. Urusannya dengan Allah, ibadahnya nggak pernah berubah, hidupnya juga nggak berubah, bahagia terus. Saat dia ditanya kenapa kamu kok bisa senyum-senyum padahal gak punya duit Jawabannya santai, punya Allah Loh kok punya Allah bagaimana? Lah ya punya Allah yang lagi nahan rezeki saya Allah Ya saya tinggal ngomong sama Allah Ya Allah siap, seneng saya Tapi nanti gantinya yang banyak ya gitu Kan disimpankan dulu ditahan nanti ganti yang, yang banyak Jadi ngobrol sama Allah gitu loh Kalau ngobrolnya sama Allah enak atau enak? Enak lah kebanyakan kita tidak mau ngobrol sama Allah, ngobrol dengan kepalanya sendiri, begini, begini, begini, begini, begini, sehingga banyak suudon, banyak prasangka buruk, banyak pesimis, ya, kemudian kecil, ha, kecil hati, beda dengan orang-orang yang yang soleh, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ismail dan ibunya, yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, diletakkan di padang Sahara. Nabi Ibrahim itu penuh harap. Oh, istri sama anak ditinggal Padang Sahara, bukannya cemas, gelisah, nanti siapa yang jaga, apa bisa panjang umur, apa enggak nanti meninggal, diterkam binatang, buas, dan lain sebagainya. Enggak mikir itu. Justru tambah angkat tangan, ya Allah, aku titip ya, letakkan sebagian anak keturunanku di sini. aku titip ya Allah, tolong datangkan orang dari segala arah, kirimkan makanan dari segala penjuru. Pedenya luar, luar biasa. Kenapa? Karena melihat Allah yang nyuruh pasti baik, mengerti Allah yang merintahkan pasti itu hasilnya menyenang, menyenangkan. Nah, jadilah kita hidup dengan hati yang semacam ini maka insya Allah hidup kita akan mudah dan menyenangkan. khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ash'adu an la ilaha illallah astaghfirullah Nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Ash'adu an la ilaha illallah astaghfirullah Nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa fa'afu anna Allahumma innaka afoon Tuhibbul afwa fa'afu anna اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله